bisa tetap tetap kelihatan dan mendingan di sekalian didico seperti ini buat apa? kalau cuma disayap gini nggak bakal nutup nanti sampai jadi pun saya masih kelihatan dan itu nanti di kontes nasional lemah telah mengundang kami, sahabat sinat semuanya, selamat sore. Uh, di depan kita sudah disediakan bahan wacang, ini adalah uh, kalau di daerah kami singkil, singkil sabu sanca. pertama pohon itu yang di yang diutamakan membuat konsep, dan ini dari awal sudah ada konsep seperti ini, tinggal penerusannya. Dan juga tinggal yang nanti uh, si trainer yang meneruskan bagaimana konsep ini sampai selesai Dan yang paling utama adalah berdirinya pohon Dari bawah berdirinya pohon hingga uh, kita menemukan ujung mangkota Dan untuk cabang-cabangnya itu asal tumbuh bisa kita pakai Nanti, uh, nanti uh, tinggal finishing kita pilih-pilih lagi mana yang bagus dipakai dan mana yang tidak bisa dipakai seperti itu. Daun bulat Pak, tapi juga yang jenis kedua itu daun lancip, daun lancip juga tumbuhnya tidak bisa kompak. Maka kalau kita niat nempel sama pahong bunong jenisnya yang ini, yang daun bulat. Daun bulat, lalu yang kedua daun lancip, ada yang ketiga itu jenisnya Yang namanya daun ames Pak. Itu bentuknya bulat, ada rintik-rintiknya. Nah itu biasanya tidak bisa rapat Kami hanya memilih satu jenis Yaitu jenis daun bulat Dan untuk yang bawah Kita gunakan wahong gunung Atau orang Jepara bilang singkil Wahong gunung Cirinya daunnya itu bisa dimasak Sing bisa dimasak buat Opo, mepes, ikan atau apa itu Nah itu biasa yang kami gunakan Ya Ya agak-agak uh, lebar pak dia itu biasanya kita gunakan pakai jenis itu di eh, ganjel reposisi pak pasir malam pinjem aja untuk reposisi nanti ganjel pot Oke. Uh, berikutnya untuk teman-teman mungkin perlu dijadikan pemerhati kita bahwa sancang pengalaman kami di lapangan itu kategori tanaman rakus di pot maka kami seling buat rangka itu di ground, lalu setelah sekitar 50-60% kita baru naikkan pot Dengan kondisi media harus media lembab, media basah lembab, tapi tidak basah sekali Nah pasirnya kita bisa menggunakan pasir yang sedang ya Bang Juret, tidak harus kasar folio ya Kayak segini bisa mas masuk ya Pasir malang, begini ukurannya tapi kalau anteng putri beda lagi nanti kami jeniskan nah, kami bedakan jenisnya pasirnya kalau sancang berani yang sebesar ini tapi kalau anteng putri besar lagi pak waros sekali kalau kami gunakan harus keren kalau anteng putri nah kalau sancang pakai ukuran yang segini tidak apa-apa lalu biasanya kami campur dengan kompos atau pupuk kandang boleh terserah pakai metan juga boleh atau kadang kita campur sedikit dengan sekam bakar pak kita oplos. Kita ramu. Nah, pupuknya kita kadang selain pupuk kandang yang kita berikan di media ini, kita memang menggunakan pupuk kimia. Nah, Anderson kita gunakan pupuk kimia. Pupuk Anderson itu memang taburannya banyak tidak masalah, tidak akan menyebabkan kematian atau rawan di pohon enggak, aman dia. Karena dia bekerja bisa juga sampai 3 bulan. Nah, untuk sancang pengalaman kami, rata-rata kita ganti media sekitar 6 bulan sekali. Pak Nek Pot gini kita ganti media 6 bulan, Pak. Copot, potong separuh, korek, ganti media yang nah, baru Itu, untuk dasar sancang, kalau teman-teman penggemar bonsai sekalian mau tanya, langsung potong saja. Angkat tangan, Mas, saya mau tanya tentang pohon ini, enggak apa-apa, sebisa-bisanya kami jawab. Nah ini saya pilih dari sini, mas ini. ini ada, tak kasih tanda, kawat, tak kering pertimbangannya. E, pertimbangannya ini, kalau tadi kan dari sini kelihatan e, eksposnya banyak dari sini. Cuman e, untuk nanti mengisi isi ruangnya, e, saya pilih dari sini. Ini rada ke belakang. Jadi nanti makota utamanya di sini. Ini nanti ada eh, semi mahkota kecil sini untuk menghilangkan kesan segitiganya. Dan ini tetap nanti ada menjorok ke sana. Dan saya eh, kasih gajil di sini ini untuk eh, biar batang ke arah mahkotanya ini ada ada miring ke kanan. Dominannya ke kanan tidak harus lurus. Oke Pak, gitu pemilik pohon ye. ya. Sudah mungkin. Teman-teman penggemar bonsai tanya, Mas, Nek, uite kadung kado nanganinya gimana? Mungkin itu yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Mas Junet, ada pesan khusus untuk nangani sancang Mas, Nek pas kondisinya ngedrop, diapakan itu biasanya, Mas? Junet? Uh, kalau kondisinya sudah terkena kutu putih itu sampai ada sampai di akar-akar itu dua minggu sekali dititan, pak. Dititan, oh, dititan itu fungisida, fungisida campur insektisida, dioleskan, pak. Dioleskan, tidak usah disikat. Dioleskan setelah kita siram, hingga dua minggu kita oles lagi. Dan sampai sampai benar-benar sembuh Biarkan itu nanti e, bekas olesannya Nanti disiram Dia jatuh ke media Dia akan membunuh e, Apa Penyakit yang ada di Akar nggak apa-apa untuk Untuk pohon saja nggak apa-apa Asalkan tidak habis potong akar Tidak habis ganti media Pohon sanca kalau misalkan tidak sehat jangan diganti media atau dipotong Disi, apa disiapkan dulu. Itu seperti tadi di insek semuanya di di tan. Kemudian ketika dia sudah tumbuh tunas, tumbuh tunas baru baru diganti media. Kebalikan sama Ante putri anteputri. putri kalau tidak sehat atau kalau kondisi stres harus ganti media. Itu jangan e, menghabisi daun Kalau untuk Andri putri Kita ganti media Jangan dihabisi daunnya Daunnya disisakan yang ujung-ujungnya Diganti media setelah e, Tumbuh tunas baru diperuni Kebalikan sama Sancang Sancang kalau tidak sehat jangan diganti media Jangan potong akar disihatkan dulu Setelah sehat baru diganti media Kalau Sancang Pengalaman kami di lapangan Kalau modelnya sudah begini Pak Tiga. Sama. Anten Putri juga sama, lihat kesuburannya. <laughs> Kalau Mas sudah ke tempat saya itu mesti per tiga bulan, Pak. Tapi untuk Sancang nah, memang lebih rawan, lebih cepat. Sancang waktu lebih cepat pengalaman kami. Anten Putri, tapi naik subur tiga bulan punya Pak. Kami pertaruhannya itu di sana, itu saingan Pak. Sama-sama, teman-teman itu, Pak Haji Nur Pak Dr. Hendra, Mas Ulin, Eko Putra, Iji, saya. Mas Aji itu saya ingat, Pak. Subur-suburan pohon, Udah. Nek time so, subur pohonnya lu cepet ngundang bau jidat. Naik di itu. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. rakus, bahkan lebih rakus dari Nek belum, kami kalau empat jenis pohon yang kami rawat di tanah sampai 80% itu, kami ulangi, waru, sancang, iprek, janji. Kalau belum 80%, kami belum naikkan di atas pot. Tapi untuk aneh putri online-an, ketak jeng, apa-apa, Bisa jadi, pengalaman kami 5 tahun sampai 6 tahun, bisa jadi turun konteks. Kelihatannya lama, tapi kalau di atas dap, 3 unsur tadi, air, angin, sinar matahari, mumpuni, Ada yang ditanyakan lagi? Monggo <tuk> jadi teman-teman penggemar konser kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan langsung ke Mas nanti biar ditanya terjawab oleh Mas <kuh> Kalau Names, <tuk> kami pernah buat sampai kelas <tuk> utamanya. yang Mungkin bintang yang beri yang tertentu. Kalau Names kami mungkin bintang tapi tampilnya malah keren, Pak. Tampil besten. Nek tampil gojo, resok apa? Ini bulat ya, ini bulat. Nah ini yang bulat. Nah nek Mes seperti tadi, jarak coba, kita sampai daun jarak segini coba, aman pak. coba, agak ada coba, coba, coba, coba, bisa coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, itu coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, tadi. coba, pak? Yeah, mau. Go. Legundi. Legundi. Betul, sawah ya, Mak, ya? <ieurs> -sawa. -sawa. ya leguni, Pak ya. Lah. Uh di sawah. Santing di sawah. legundi, Pak. medianya juga cukup rakus. <gul Blo Dance> seperti sajang. Tajannya itu rakus ja. nah, di sawah, Pak. Di disiapin begitu bawahnya. Nanti sambil nyiram kita potong-potong terus. Sambil nyiram potong. Dia enggak boleh telat potong, telat potong. Misalkan cucu uh, ranting sudah, sudah gini, nanti yang narik itu satu dua, dan yang lainnya mati, mati ranting mati itu. Jadi sering uh, dikat, dipotong. Maka potensi daerah itu lebih penting. Saya itu, kalau Pak Kun datang ke tempat saya bingung. Mas, antik putri kuning-kuning nih gonangku daun emas kira apa ya, ya gak tahu pak yang pak pun yang lebih paham lebih tahu daripada saya anting putih di Jepara, bagus-bagus memang potensi daerahnya beda-beda enggak -beda, usah dipaksa lho pak, kimeng di Jepara gak jalan pak godongnya kayak gebiur salju pak putih cabuk. <laughs> ngantek mati kimeng itu kan gampang orang bilang muda ya, beringin kimeng, jenis kimeng, kami gak bisa jalan kalau iprek masih bisa pak tapi kimeng ampun-ampunnya Emang daerah Sragen, daerah Solo luar biasa hebat Kita tidak bisa. Jadi potensi daerah apa yang maksimal di sini kembangkan. Nah, yang di sini kembangnya santigi, yang berkembang bisa cemara udang, yang berkembang bisa santigi sawah, yang berkembang bisa yang lain kembangkan, Enggak masalah. Bisa. Untuk Sanjang, Wahong atau Singkel bisa dibuat karakter tat, pahatan di batangnya? Oh bisa, bisa. Bisa, pak. Dan wahong cenderung malah lebih keras kayunya, lebih awet. Ya uh, tetap perlu perawatan semua, wahong pun perlu perawatan, singkil, sancang perlu perawatan semua. Keringannya itu, uh, yang dikupasnya itu tetap dikasih uh, belirang atau biasanya malah saya nyarankan pakai ini apa pemutih baju itu. Baking, bisa baju. Oh sayatan supaya bengkak. Oh sayatan supaya enggak, enggak bisa tetap tetap kelihatan. Dan mendingan di sekalian dicokh seperti ini. Kalau cuma di gini enggak nggak bakal nutup Nanti sampai jadi pun sayatannya masih kelihatan. Dan itu nanti di kontes nasional lemah, untuk penilaiannya. Uh, dan ini sketsanya, ini nanti. Tapi bikin kayak ada mahkota, sini mahkota utamanya, ini mahkota dua, mahkota tiga Dan ini ada juga mahkotanya Jadi satu pohon, lima mahkota ya. uh, Saya biasanya setiap cabang yang besarnya hampir sama dengan batang utama untuk uh, menjulur ke atas itu Dia biasanya membentuk mahkota Iya berdiri sendiri Dan ini ada satu, dua, tiga, dan empat ini yang cabang dominalnya Dan cabang-cabang seperti ini, ini buat aksen aja Jadi untuk fokus pandangan utamanya Dia ke cabang satu, dua, tiga Kalau rating 7 ini, Mas, jadi saya bayar nggak? Nggak apa-apa, Pak, asal pengawatannya tepat Pemilihan kawat itu besarnya sama dengan besar cabang Kenapa? Supaya tidak patah mm -hmm. Terus kerapatan, kerenggangan, pengaturan kawat itu penting Nek pemilihan ukuran kawat podo tapi naik renggangan ya ceklek ke pak Ini dong lepas pak yang bawah biasanya paling kalah hmm. Atas suburnya naik ke atas semua yang bawah apalagi konsepnya yang gelosor kayak gini ini yang paling rawan. Nah kalau kesuburannya tidak terjaga, sing sini mesti yang atret, mati cabang Mas Junia tadi milih dari sini, Pak. Ini pengalamannya sebenarnya Pak Kun yang jelas, no? Pak. ekspos kalau di sini itu memang karakter pohonnya bagus. Tapi nek penjurian, lemah. Seperti pohon tanoki. Seperti pohon tanoki, aku mau kan. <g incentivasi sosial> <g�> <tabih> <tabih> tapi dari sini, pohon kehidupan harus terexpose, Pak. Nah, harus pohon ada pohon hidupnya biar kesannya enggak seperti tanoki tempelan. Nah, itu sebenarnya yang jelas, no, Pak Kun yang tahu sekolah. Aku atau sekolah ya, Pak. Ini hasil akhir dari pohon premna yang sudah difedesting sama Mas Junet. Mau dikroscek sama sketsanya, silahkan. Kita ekor sketsanya ora foto, karo hasil lagi. Yo emang foto gue, tak foto ya. Jadi <tose> <Petri>. fotokopi <tose> ya Pak. Tak foto, jadi foto lah. Itu kurang lebihnya lah. Gambaran harapannya ke depan seperti cheesy. itu.